Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? Gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua dalam sana baik-baik aja. As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin, waktunya gue buat balik, balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Dan di video kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang beda nih guys. Penampakan-penampakan hantu di negara perindavan. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Launching, so ada seorang youtuber dari India yang kontennya itu tentang mancing. Doi itu demen banget buat datang ke lokasi-lokasi mancing yang cukup ekstrim, ya menurut gua. Di salah satu videonya, doi datang ke sebuah lokasi, ditemenin sama dua temennya. Lokasinya itu sangat sulit untuk dijangkau, bahkan buat ke situ, doi itu harus berjalan jauh, ngelewatin semak-semak, dan juga jembatan dari batang kayu yang melintang di atas sungai gitu. Mereka mancing di situ cukup lama bahkan sampai mau maghrib. Dan pastinya matahari udah mulai gelap ya. Tapi tiba-tiba salah satu di antara mereka notice ada sesuatu yang bergerak di dekat mereka. Perhatikan baik-baik. bahasa -baik. itu ke sistem. apa भयोडा तने तो ए, कोले दिते ए कोले Gua pasti kalian bingung ya penampakannya itu yang mana karena emang videonya itu gelap banget guys tapi kalau gua zoom gua terangin videonya di situ ada sebuah bayangan hitam mirip siluet manusia yang berlari menjauh dari mereka persis pas orang ini notice sama sosok itu dan pas dipanggil sosok itu malah kabur kenceng banget awalnya doi ngira yang tadi itu orang ya tapi dua temennya malah bilang enggak itu bukan orang sosok itu sama sekali gak ngejawab panggilan mereka dan sama sekali nggak pernah kelihatan lagi. Youtuber India ini tuh udah bikin konten mancing banyak banget. Bahkan di lokasi-lokasi yang lebih ekstrim dari video ini. Tapi baru kali ini, Doi ngalamin sebuah kejadian creepy kayak di video ini. Viewersnya juga banyak yang percaya kalau yang tadi itu bukan orang. Mengingat betapa sulitnya akses buat datang ke lokasi ini, apalagi dalam kondisi penjayaan yang sangat gelap. Iti. Seorang youtuber urban explorer dari India coba buat datang ke sebuah rumah kosong yang lokasinya itu aneh banget, benar-benar terpencil dan bahkan buat bisa sampai ke rumah itu harus jalan ngelewatin sebuah batang pohon yang melintang di atas sungai yang cukup tinggi. So kalian bisa bayangin sendiri ya seserem apa kondisinya dan orang macam apa yang ngebangun rumah di atas itu. Warga di sekitar situ menamai rumah itu Nepali House dan kondisi rumah itu udah kosong. Bahkan pasti si youtuber India ini masuk ke situ, sama sekali nggak ada kejadian aneh yang terekam. Cuma ada beberapa hewan kayak kelelawar, tokek, dan juga ular. Nah sebelumnya, Doi itu sempat naruh sebuah kamera night vision di ujung jembatan kayu itu buat ngerekam semua kejadian selama Doi eksplor di rumah itu. Dan pas Doi udah mau balik, ada sebuah kejadian yang super creepy yang terekam di kamera. Perhatikan baik-baik. Youtuber ini sempat terpleset dan hampir jatuh ke sungai dari ketinggian itu. So ini creepy banget ya. Bayangin aja, Doi sampai bertaruh nyawa buat bikin konten seperti ini. Walaupun akhirnya Doi berhasil pegangan dan naik lagi ke atas. Tapi, di saat yang bersamaan pas Youtuber ini terpleset, ada sebuah bayangan putih yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Bayangan putih itu muncul berkali-kali di belakang Youtuber ini. Tapi, pas youtuber ini noleh ke belakang, seketika itu juga sosok yang tadi itu langsung menghilang, seolah do itu kayak tahu dan sama sekali gak mau kelihatan sama youtuber ini. Makanya, nggak sedikit virusnya yang ngira kalau bisa jadi youtuber ini tuh jatuh karena ulah dari sosok yang tadi. Video yang ketiga ini super duper aneh dan sama sekali nggak masuk logika. Video ini sempat heboh banget beberapa waktu yang lalu di India pas masa pandemi masih cukup tinggi. Jadi ada seseorang yang bangun subuh dan Doi keluar rumah sambil ngevideoin pake kamera handphonenya. Sebenarnya Doi itu sama sekali nggak ada intensi apapun ya. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk update status. Terus Doi uploadlah video itu ke sosial media pribadinya. Dan gak lama kemudian banyak temen temannya yang nanyain itu apaan. Coba deh sekarang gue pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik. Pura pura market band. Gue nggak tahu ya kalian tuh notice atau enggak, tapi pas di tengah-tengah video, do itu sempat panning kameranya dan arahin ke arah jalan. Dan disitu terekam ada sebuah motor metik berwarna putih yang melintas Tapi coba deh perhatiin baik-baik Kalau gua zoom dan terangin, lu bisa lihat Motor itu sama sekali gak ada pengemudinya Motor itu bisa jalan sendiri dengan kecepatan yang cukup tinggi Aneh banget kan? Awalnya gua ngira itu cuma ilusi optik aja ya Tapi pas gua zoom dan gua terangin videonya, gua slow-mo juga tapi ternyata emang beneran di situ tuh sama sekali nggak ada pengemudinya guys. So gue sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Apakah yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena mistis? Atau gimana menurut kalian? Comment di bawah. Sekolah. Seorang go santer dari India coba buat masuk ke gedung bekas sekolah yang udah nggak terpakai lagi dan dikenal angker oleh warga yang tinggal di sekitar situ. Doi eksplor di situ sendirian dan pas baru masuk aja Doi udah banyak ngalamin kejadian aneh. Perhatikan baik-baik. Hi. Oh, <laughs> oh, hey, what and hey. Guys, and guys. <laughs> Mulai dari suara tangisan, suara benda jatuh di kejauhan, sampai beberapa kali penampakan bayangan hitam di video doi. Anehnya, meskipun sosok itu udah disorot sama lampu senter yang dibawa sama YouTuber ini, sosok itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun. Warnanya cuman hitam doang, padahal tembok dan juga area di sekitarnya itu kelihatan cukup jelas. Poto. Salah satu tim gua santer dari paranormalis bernama Jordan datang buat investigasi ke sebuah rumah yang dulunya pernah ditempatin sama seorang ibu keturunan India dan juga anak laki-lakinya. Dan mendadak tiba-tiba suatu hari sang ibu jatuh sakit dan meninggal. Karena kondisinya itu mendadak banget, jadi si anak ini kayak bingung guys. Akhirnya sampai dua hari mayat sang ibu itu masih ditaruh di dalam kamar. Dan barulah pihak medis datang buat mengevakuasi jenazah ibunya itu. Di situ sang anak itu merasa bersalah banget karena gak langsung menguburkan mayat ibunya. Sepeninggal ibunya itu, Doi jadi banyak ngalamin hal aneh di rumahnya. Mulai dari ngedenger suara-suara sampai ngeliat kelibatan penampakan yang Doi klaim mirip sama ibunya. Akhirnya Doi minta bantuan ke tim Ghost Hunter ini buat investigasi. Dan pas Jordan cobain buat terbang di kasur tempat persis lokasi ibunya meninggal, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Perhatikan baik-baik. Honey, are you are you still here? Are you are you done for the night? Manisha, look at this. Manisha, if I follow these footsteps, am I going to find you? Okay. Okay, Manisha. I think it's time that we met face to face, right? Manisha. Oh. Oh my god. Okay. Okay Manish, do you know? If you want me to leave, I'll leave. I thought we were friends. Tiba-tiba keran di kamar mandi itu bisa ngebuka sendiri. Dan pas Jordan cek, ada sesosok berbaju merah yang sedang berdiri di dalam batap dan tertutup hordeng Doi shock dan kaget makanya Doi langsung jalan mundur ke belakang Dan pas Doi cek lagi sosok yang tadi tuh udah nggak ada guys Justru malah ada bercak langkah kaki yang basah di lantai Jordan coba buat ikutin jejak kaki itu menuju ke basement Dan disitu Doi ngedengar ada suara mesin cuci Dan juga lampu basement yang tiba-tiba bisa pecah sendiri Sumpah ini creepy banget ya Sosok berwarna merah yang tiba-tiba muncul di dalam batap itu, banyak viewersnya yang percaya kalau itu adalah sosok ibu yang meninggal karena nggak segera dikuburkan oleh anaknya tadi. Dan saking seringnya Jordan datang ke lokasi-lokasi lokasi yang sangat berhantu kayak di video ini, sekarang si Jordan ini ngerasa kalau Doi yang ketempelan. Karena Doi justru banyak ngalamin kejadian aneh di rumahnya sendiri.